wah teman-teman sepertinya kita menemukan mainan nih teman-teman yuk kita angkut kita mau cuci teman-teman kita melihat kita menemukan hewan apa saja hari ini teman-teman kita kemasukin ke wadah ya teman-teman wah sepertinya seru sekali kakak jadi penasaran nih kakak menemukan hewan apa saja nih teman-teman wah lumpurnya terlalu tebal teman-teman dan agak susah diangkat wadidaw teman teman teman teman penasaran tidak ini mainan apa yang kakak dapat kakak dapat mainan apa nih ya teman teman iya mainannya banyak sekali lumpurnya nih teman teman berat juga lagi teman teman wadidaw kita melihat teman teman kita mau men kita menemukan hewan apa saja kita nanti pergi cari air ya teman teman temani kakak cari air ya teman teman karena kakak mau lihat kakak menemukan hewan apa saja Yuk kita angkut Kita mau carikan air teman-teman Kita mau cuci Kita mau lihat Kita dapat hewan apa saja hari ini Oke teman-teman Wah sepertinya kakak menemukan air bersih nih teman-teman Yuk kita cuci Kita mau lihat kita dapat hewan apa saja hari ini teman-teman Wadidaw tangan kakak sangat kotor nih teman-teman wadahnya kita letakkan di sini ya teman-teman kita mau cuci mulai dari sini dulu nih teman-teman Wah Wow kita temukan hewan apa nih teman-teman Wah kotor sekali hewan-hewan ini mainan ini sepertinya terdampar di lumpur ya teman-teman wadidaw kita menemukan si Raja hutan teman-teman. Lihat tuh, aduh kotor sekali. Raja hutan ini, kita simpan di sini ya teman-teman. Dan kita lihat, kita dapat hewan apa lagi nih teman-teman? Wah, kita dapat ikan teman-teman. Kita dapat ikan kuning. Cantik sekali kan ini. Kita simpan di sini juga ya teman-teman. Wah, ini apaan ya? kita mau periksa wah sepertinya ikan juga teman-teman wah kita dapat ikan juga teman-teman ini ikan orange nah kita simpan di sini juga terus ini apaannya wadidau kita dapat dino teman-teman wah kita dapat dinosaurus teman-teman kita simpan di sini wah ini apaan ya wah sepertinya kakak cuci langsung dulu teman-teman wah kakak dapat ikan lagi teman-teman ini ikannya warna pink cantik dan yang ini wah kakak dapat hewan jerapah teman-teman ini Hewan yang tinggi teman-teman, lehernya sangat panjang. Kita simpan di sini ya teman-teman. Weddau. Dan yang ini, wah, kita langsung cuci aja barengan ya teman-teman. Sepertinya, wah, kita dapat ikan juga teman-teman. wadidaw Keren sekali mainan ini. dia terdampar di lumpur tadi. Kita simpan di sini ya teman-teman. Sepertinya sudah habis ya. Wah, ada yang terakhir nih ya, teman-teman. Didaw, kita dapat hewan juga teman-teman Hewan ikan hias yes. Oke teman-teman kita hitung Kita dapat berapa hari ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Wah kita menemukan mainan sembilan teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa like dan subscribe ya Dan tunggu lagi video kakak selanjutnya Bye bye